Melangkah jauh, gembara hati, sepi rasakan sendiri Di padang kandus, tak kunjung henti, kerontang jiwaku I'm yeah, Dalam malam ku coba mengerti Tentang luka yang ada di hati Tak kutemukan jawaban yang pasti Hanya bayangmu di dalam mimpi Biarlah kini ku mencoba You're my only one. Dan ku pendam di hati Tak satu pun Yang menggoda hatiku Hanya bayangmu Dari matamu yang tajam berbina Tiada jenuh aku menatap cantik pesona wajahmu Rindu hatiku semakin membiru Hanyalah dirimu selalu hadir di dalam mimpiku Apa kau tahu rasa hatiku Tersayat sembilu bila kau ber. Dari denganlah kau. Di hatimu, di dalam hidupmu, renungkanlah, setulus hatiku cinta.